Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Action Line 4x4. Nah, saya kali ini akan berbagi mengenai fungsi dari sebuah karbon brush. Oke, okay. karbon brush ini sama seperti kabel. Pada uh, kelistrikan sebuah dinamo, jadi makin besar kabelnya, maka arusnya akan lebih bagus dibandingkan uh, yang kabel kecil. Nah, kenapa? saya keluarkan karbon brush yang saya namakan karbon brush super ekstrim super lebar, nah karena seperti tadi saya bilang, jadi makin besar ininya karbonnya, maka arusnya akan yang mengalir akan lebih bagus, yang dihasilkan akan lebih bagus. kadang kita pernah mengalami yang namanya dinamo eh, panas, mudah panas, eh, arusnya kurang bagus. nah itu sebabnya ini, karena seberapa mahalnya pun kita Pakai dinamo yang mahal.